NCBI kemarin kakak baca jadi kita cuma butuh lumbal aja nah, dari sini jadi jawabannya adalah yang sendol, daun oke okay. selesai oke okay, sekian materi dari saya selanjutnya mungkin saya balikan lagi ke moderator Silakan dokter Evin oke okay, terima kasih dokter Rara penjelasannya Baiklah, selanjutnya pembahasan materi 11 sampai dua puluh akan dibahas, dijelaskan oleh Dr. Rifki Al -Hisan. Kepada Dr. Rifki Al Ihsan, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. ya kita ke nomor sebelas ini masih tentang neuro ya jadi kaku kuduk kaku kuduk uh, di, ini ditanya diagnosis uh, wanita 37 tahun datang dengan keluhan penurunan kesadaran sebelumnya pasien dikeluhkan demam ya pasien memiliki riwayat memiliki kucing nah ini ada keyword faktor risiko ya jadi ini klinisnya penurunan kesadaran nah jadi kalau kucing ini kan sebenarnya e, faktor risiko untuk toxo nah kita cek lagi dari lab kalau dari labnya ini ada leukopeni nah e, IgG dan IgM virusnya positif nah sementara kalau toxo kan itu parasit nah jadi ini karena tadi penurunan kesadaran Berarti ini kan arahnya ke encefalitis Nah, encefalitis Tapi ke kuduknya tidak ada Berarti bukan meningitis Jadi yang ada pilihan mening meningan ini salah Nah, jadi antara A dan C Nah, di sini sebenarnya jebakan ya kalau infeksi sitomegalovirus memang virus sesuai dengan hasil serologi antibodinya Tapi kalau um, dari klinis sitomegalovirus belum tentu lain Jadi kita pilih yang C ya. Oke. Ini jadi kalau untuk sit sitomegalovirus ini ada gejala lain BAK tipatus batas melano dan mikrosefali Nah, jadi ini tetel laksana dengan anti selopir, untuk juga hearing loss dan gangguan perkembangannya ya Nah jadi kalau mau ngafal ini kayak gambar yang diterangkan dokter tadi ya Nah dan ini ada memoniknya kalau untuk CMP Jadi eh, biasanya pada neonatus kemudian ada dari gejala mata, koreldetinitis, radang pada retina dan kornea Kemudian kepala kecil ya, microcephaly. Nah, kemudian hepar, ini gambar hepar, dan splenya membesar. Ibaratnya uh, sudah mendaki uh, gedung tinggi ya, jadi megalinya itu. Oke, kalau toxo ini ada intrakranial ya, keyword lainnya, intrakranial calcification pada CT scannya. Nah. Ya, jadi jawabannya ini adalah encephalitis virusnya. Oke, kalau untuk nomor 12 ini ditanya pemeriksaan penunjang, laki-laki 21 tahun ada PNC, ya, menurut kesadaran. Jadi kemungkinan ini ada encephalitis atau oh, bisa juga trauma non-trauma ya. Kemudian ini dari keyword ada semakin menurun, sulit di diajak bicara, jadi ada gangguan fungsi kognitif, kemudian somnolent. Nah, dan ada langsung menial. Rangseng menial berarti kita curiga ke meningitis, ya. Nah, jadi itulah kita perlu fungsi lumbal. Nah, fungsi lumbal ini nanti kita cari etiologinya apakah dia bakteri, virus atau TB. Nah, apalin juga nanti ya, keyword-keywordnya kalau bakteri kan dia polimorfonuklear yang meningkat. Neutrofil, ya, contohnya. Keruh warnanya protein meningkat dan glukosa menurun kemudian kalau virus itu limfosit yang meningkat ya. ini balik ke teori dasar imunologi, jadi kalau bakteri kan harus difagosit itu perannya PMN kalau virus itu ukurannya lebih kecil dari bakteri, jadi bukan PMN yang meningkat, tapi limfosit ya. nah, dia jadi warnanya lebih jernih, dan kemudian untuk glukosanya justru normal, tidak menurun seperti bakteri, karena bakteri itu glukosanya nanti dimakan oleh oleh si bakterinya ya yang menginfeksi jadi turun sementara pada TB itu santokrom justru lebih ke kuningan. kemudian nonepandi itu keywordnya juga kemudian ada peningkatan protein ya. nah sementara kalau pilihan lain ini kalau mau kita didek kalau MRI ini biasanya pada kasus SOL ya space occupying lesion tumor intracranial ini jadi penggunaan kontras nanti interpretasinya justru hiper atau hypointen kalau CT scan itu hipo atau hiperdense nah ini eh, pada CVD ya karena vascular disease gue sandaknya untuk ini awal kemudian kalau ron sentora ini pada kasus congestive heart failure atau pneumonia nah ini nanti kalau kita interpretasi dia ada radiolucent kalau dia tembus cahaya jadi lebih kehitaman sementara kalau radio opak itu karena menembus zat padat Contohnya pada kasus kalau COVID-19, itu uh, lebih tebal jadi lebih warna putih ya. Sementara pada EEG, ini pada kejam ya, untuk standarnya. Terutama untuk menyingkirkan DD pada absence. Absence itu bengong, jadi kalau di EEG justru ada perubahan aktivitas listrik ya. Walaupun terlihat tidak kejam. Seperti Oke. Jadi itu tadi keywordnya. Oke selanjutnya 13 ya ini ditanya tentang terapi. Jadi pasien laki-laki 18 tahun dibawa ke IGD keluar keluarga keluarganya ya 30 menit yang lalu kejang ya. Jadi keluhan utamanya kejang 5 menit yang lalu kemudian ada konjotan konjotan berarti klonik kemudian melihat ke, ke atas busa keluar dari mulut nah ini kerjang pertama kali nah sebenarnya dari sini keywordnya dari kerja pertama kali berarti dia onset akut jadi kita kalau onset akut langsung beri, beri dia Zepam IT ya karena faktor usia pasien dewasa 18 tahun bentar kalau pada anak memang dia zepamnya bisa dikasih supos dulu dua kali sebelum ID ya baru kita Uh, jika masih di tidak mempan, kita berikan penitoin, lalu cek lagi evaluasi kalau masih kerjaan fenobarbital. Nah, kalau fenobarbital tidak ampuh, baru kita uh, rujuk ICU ya, konsul spesialis anestesi untuk sedasi. Jadi, nah, kalau pilihan obat lain ini, kalau karma uh, pada trigeminal neuralgia ya, atau epilepsi parsial. Kalau fenitoin ini tadi dari algoritma setelah di Zepam, asam ini untuk epilepsi umum ya, atau e, rumatan untuk riwayat kejang demam. Ini kalau kalian dulu di sasa anak saat di poli rawat jalan ini biasanya dikasih ya. Asam valproat, de Depaken ya nama patennya contohnya. Kemudian kalau itu succinimid ini drug of choice pada kasus absen ya. Nah, nomor 14 Ini ditanya tentang antibiotik Antibiotik Perempuan 28 tahun Kemudian Hamil 30 minggu Nah, datang ke rumah sakit Demam ya, sudah 1 minggu Jadi, kalau sudah 1 minggu ini Kita kan kalau demam uh, Sebenarnya sesuai dengan DT pada penyakit dalam ya. Akut atau kronik. Nah, jadi itu harus kita tanyakan lebih dahulu keluhan tambahannya ada mual muntah, lidah pahit ya. Nah, ini dari anamnesis arahnya ke typhoid. Tapi kita buktikan lagi dari pemeriksaan fisik. Nah, ini TTP hanya suhu yang sedikit meningkat 37,5. Nah, lidah kotor mata cowok justru tidak ada sementara lidah kotor itu padahal e, keyword untuk tipoid nah laboratorium WIDAL ini meningkatnya jadi kita di sini harus tahu apa antibiotik yang cocok untuk kasus tipoid dengan kehamilan nah itu amoksisilin yang dapat dipilih karena yang lain seperti koloran pedikol ini teratogeniknya pada bone marrow ya sum sum tulang bisa pasiennya anemia aplastik kemudian kalau koh ini kan ada sulfa sulfa itu berperan pada asam folat metabolisme asam folat jadi nanti akan ada gangguan pada neural tube defect ya. gangguan pembentukan tabung saraf nanti bisa spina bifida ya jadi, itu resikonya sementara pada fluoroquinolone ini pada kardiovaskuler efek sampingnya long QT sehingga terjadi aritmia nah itu jadi kalau kita review lagi teori singkatnya tentang uh, tifoid ya eh. GIT ini dari lidahnya sementara widal ini 1 per 320 ini ada DD jadi kalau dia tivoid fever itu H itu positif, lebih dari 1 berbanding 60 Sebenarnya memang ini kurang ya, e, cuma dari soal itu terdapat data O, sementara kita perlu untuk H juga dalam penegakan diagnosis. E, Tipe kalau early infection dan salmonella justru yang hanya negatif, ya pH-nya yang negatif, kemudian kalau U itu justru lebih rendah pada yang tervaksinasi karena ada sel memori. Kurang lebih seperti ini, kalau untuk dd-nya tadi. Jadi, hafalkan nilai O dan H-nya ya. Kalau dia rendah sama normal, kalau dia sama-sama tinggi, kemungkinan tifoid atau paratifoid. Kalau dia U-nya yang tinggi, H atau pH-nya rendah, justru masih early infection. Karena belum ada sel memori tadi. Sementara kalau O-nya yang rendah, H dan PH-nya ini meningkat, justru itu vaksinasi Jadi kalau analoginya dengan imunologi lain, tes antibodi seperti pada COVID-19 Ibaratnya U ini IgM untuk penentu akun Sementara kalau H dan PH ini ibaratnya IgG untuk penentu kasus kronik Oke Ya, ini kurang lebih untuk ilustrasi dari tes Vidal ya. Okay, nomor 15 ini ditanya kapan pasien kembali untuk antena care. Perempuan 22 tahun, hamil pertama ya. Usia kehamilan 32 minggu, ke puskes, Nah, konsul untuk ANC. Ada riwayat darah tinggi. Pemvisnya ini dalam batas normal ya. Jadi ini dari usia 32 minggu, ini kan masuk trimester 3. Trimester 3 itu berarti kita perlu palpasi. Palpasi karena masuk 32 nih di antara 28 sampai 36. Nah, sementara pada hipotensi ini dicek pada 14 sampai 28 minggu. Lain nah, yang kedua ya. Nah, jadi kalau kita mau minta pasien kembali kontrol ini pada satu bulan lagi itu justru 36 minggu, masih trimester 3 Sama dengan kalau 34 minggu ya. Sementara kalau 3-4, 35-36, jadi kita pilih yang lima minggu Yaitu pasien sudah 37 minggu, jadi akan kita cek letaknya Letak janin. kemudian Ini keywordnya jadi trimester satu untuk ANC, jadi kurang dari 14 minggu Kalau trimester 2 itu 14-28 minggu Masing-masing satu kali ya Sementara pada trimester 3 itu 2 kali 28-36 minggu Namun kalau untuk pasien sudah lebih dari 16 minggu Boleh segera di ANC jika Dirasakan tidak ada lagi gerak dalam 12 jam ya Gerak janinnya Oke jadi apakan ini ya ANC yang kedua tadi keyword untuk preeklamsi usia 14 sampai 28 minggu. Nah nomor 16 ini masih tentang usia kehamilannya ya keywordnya di sini 20 tahun awal kehamilan kurang lebih sama skenario tadi tapi ada TFO ya dua jari bawah pusat. Nah kita harus tahu q itu nya itu 16 minggu. Ya, karena e, di sini patokannya itu usia kehamilan adalah prosesus sepoideus dan surfaces, ya. Tengah-tengahnya umbilikus. Umbilikus 20 minggu. Nah, jadi kalau di bawah umbilikus itu tiap dua jari berarti berkurang dua minggu. Kalau di atas umbilikus setiap satu jari itu bertambah dua minggu. Jadi kalau kita bawa hitung nih 14 minggu. 14 minggu kan lebih kecil dari umbilikus 20 kan. Jadi pasti dibawa bawah umbilikus. Ya kita kurangin aja 20 kurang 14 itu 6. 6 bagi 2 nah kurang lebih sekitar 2 sampai 3. Ya di atas simfisis atau di bawah umbilikus ya. Ya kemudian kalau 20 minggu ini patokan tadi di umbilikus ya kalau 22 minggu berarti 20 tambah 2 jadi naik 1-2 jari lah di atas umbilikus ya sementara 24 kurang 20 sekitar 4 4 bagi 2 berarti 2-3 jadi di atas umbilikus ya jadi hafalkan patokan umbilikus 20 minggu sama tambah atau pengurangannya tiap satu jari atau dua jari ya Oke kalau mau mengafalnya dengan gambar boleh ya pakai ilustrasi seperti ini nah ya. ya, jadi dari simfisis itu kurang lebih 12 minggu baru trabah ya tuh tinggi penuh uteri atau boleh juga pakai rumus nih kalau dihitung pakai meteran dikali 7 per 8 Next ya Nomor 17 ini Pemeriksaan penunjang nih yang ditanya Perempuan 28 tahun Ke rumah sakit terlambat head nah, Mual dan keluar Bercak darah Jadi kita Mual ini uh, Gejala utama dan pasien Ini gejala tambahan, ya. tambahan TTV ini dalam batas normal Kemudian status lokalis Inspekulu cervix lecine, Ada bercak darah di vagina Tapi tidak ada perdaraan aktif Nah, laboratoriumnya HCG positif Berarti ini kemungkinan hamil ya Tapi dengan abiminan iminan Nah, jadi kita Karena dari Bercak darahnya tadi Ancaman e, kegugurannya Tapi kalau dari HCG positif Ini kan belum tentu hamil ya Karena kalau Kehamilannya kopi maupun KIT Yang terganggu ya hidatidosa atau koriokarsinoma keganasan-keganasan yang melibatkan placenta itu akan positif juga human chorionic gonadotropinnya jadi yang A tidak bisa kita pilih kemudian kalau untuk HB itu lebih standar untuk shock kasus shock ya karena kita mau resusitasi cairan sementara pada pasien ini tekanan darah masih 120 per 80 ya shock itu biasanya di bawah 90 60, atau kita hitung MAP Mint Arterial Pressure ya. Nah, USG Abdomen ini kurang spesifik Karena dia uh, tidak me mencari keyword ya. Yang C ini pilihannya USG Abdomen itu tujuannya mau cari apa Lebih lengkap yang D Gestational Seng, kantung kehamilan Dan USG Intravaginal jadi lebih spesifik ya kita pilih yang D. Sementara pada CT scan ini bukan gold standard karena radiasi ya risiko untuk janin teratur janinnya. Ya kalau intrapelvical ini mungkin mau menjebak ya kalau vinyatnya itu seperti DKP uh, disproporsi kepala panggul atau cephalopelvic disproportion. Nah memang itu tepat. Kita ukur, tapi tidak perlu dengan CT scan Cukup dengan ya Untuk meminimalisir Radiasi Ya, kalau mau pakai algoritma Kurang lebih seperti ini Kita cek darahnya Deras atau tidak Nah, kalau deras Kita cek lagi jaringan vagina Apakah ada aliran Jika iya ada keproduksi konsepsi dari rahim uterus jika iya itu abortus incomplete kalau tidak berarti komplit jadi kita observasi karena sudah lengkap ya nah kalau dia ada aliran kalau aliran vaginanya tidak ada berarti kemungkinan inevitable ya abortion jadi kita perlu diagnostik dengan dilatation and curatation Sebentar kalau heavy bleeding jika tidak ada kita cek apakah ada nyeri yang berat ya. Jika iya, nah ini kita cek dulu tadi apakah OUI terbuka, ostium uteri internus ya. Jika tidak, kita cek lagi dari USG. Nah, apakah dia mis abortion? Kalau memang tidak ada di lagi kalau dia masih ada DGC berarti abortus imminent atau threatened abortion jadi kita pantau, observasi kita pasiennya e, pinta tira-baring ya, biasanya dari SPOG nya nanti dikasih hormon progesteron ya dan dipantau kurang lebih 2-3 hari dan dievaluasi lagi DGC nya, jika normal boleh pulang ya dan kalau di IGD ini biasanya kalau kita bisa USG, boleh kita USG tapi uh, yang penting kita lapor ke pasien dan di era covid uh, abortus iminem kalau mau rawat inap harus inform consent untuk uh, rapid test ya, screening terlebih dahulu jika menolak ya pinta tira baring di rumah saja tapi kontrol keesokan harinya atau jika memang datang pagi langsung dioper ke rawat jalan ya Ke poliklinik untuk USG konfirmasi dengan SPOG Oke nomor 18 ini ditanya tata laksana ya Perempuan 25 tahun nih Hamil pertama 26 minggu Sering pusing Berkunang-kunang Tidak kontrol rutin TTV dalam batas normal ya Kemudian dari lab memang ada penurunan HB dan kosit dan platelet masih normal ya. Jadi kemungkinan anemia defisiensi besi ya. Jadi kita pilihannya suplementasi FE dan vitamin C sampai melahirkan ya. Karena vitamin C itu kofaktor stimulasi untuk ferritin dan menurunkan degradasi lisosom yang metabolisme FE ya karena ini pada pasien ini 9,1 Hb-nya tadi kurang dari 10 ya nah sering pusing dan kurang-kurang ini keyword dari anamnesis nah kalau kita analisis pilihan yang lain transfusi PRC ini kalau Hb kurang dari 8 atau gangguan hemodinamiknya lebih jelas ya whole, whole blood ini pada shock hemorrhagic dimana kita tidak sempat lagi untuk mau screening cross karena sudah terlampau banyak darah hilang ya. Seperti pada contoh kasusnya multiple trauma. Nah, kalau hanya konsumsi makanan sumber FE ini bingung pasien. Kalau kita edukasi seperti ini ya pasien lupa. Jadi anemia berisiko lebih tinggi untuk lebih parah ya. Jadi kita harus spesifik berikan edukasi atau dirujuk ke bagian gizi kalau di puskes ya Kemudian, sementara suplementasi Fe ini yang E kurang vitamin C ya vitaminnya. oke jadi kurang lebih dari science direct gambaran seperti ini ya dimana mana Fe itu hubungannya dengan vitamin C ascorbic acid ya jadi peran radikal bebas ya vitamin C itu dengan menurunkan radikal bebas yang terjadi pada FE itu memaksimalkan ya FE yang akan dimetabolisme untuk menjadi hemoglobin ya. sehingga cukup transport dari oksigen ada pasien. Oke nomor 19 ditanya efek samping berempat tiga tahun Puncak lelah juga ini kemudian lelah sehabis menaiki tangga ini sedikit trik ya anamnesis ini seolah-olah mengarahkan ke kasus CHF kita di uh, harapkan pada pilihan niha ya, New York Heart Association untuk sementara pada anamnesis lebih lanjut dia lebih ke IUD ini kasus obstetri head menjadi banyak dan lama poli dan polimenore dan ya lebih lama ya Pengisaran fisik ini dalam batas normal. Kemudian e, untuk status vokalisnya ini ada konjungtiva anemis, ya. habis 9 Nah, jadi kita dugaannya adalah anemia defisiensi besi. Jadi kita kasih besi. Nah, tapi di sini kita harus tahu nanti apa efek sampingnya dari besi yang kita berikan itu adalah biasanya gangguan gastrointestinal seperti konstipasi. BAB susah ya, atau justru diare maupun narsia. Ya kalau yang A ini justru gejala ini yang C pewarnaan gigi mungkin kuning ya, efek samping antibiotik teratresiklin. Ini biasanya pada pasien kolera. Nah, kalau nyeri otot ini pada pasien di yang konsentrasi statin misalnya. Reaksi alergi ini terlalu umum ya, biasanya akibat injeksi obat anafilaktik ya atau reaksi anafilaksis saja. Jadi kita siapkan uh, adrenalin kisam ini Ya kurang lebih diingat gambar ini ya. Efek samping dari besi kelas ini, pasti pasti di indigestion, BAB hitam ada. Hitam apa. Kemudian apa mual, nyeri perut ya. Eh. Nah, itu yang harus kita anamnesis pada setiap pasien anemia yang diresepkan FE Oke okay, nomor 20 puluh diagnosis ya, ditanya lagi pasien usia 18 tahun hamil pertama lagi nyari kepala ya dua minggu ini pasien usia kehamilannya nyeri kepala sejak satu hari yang lalu keluhan ada penglihatan buram tiga minggu nah tensinya meningkat ya seratus tujuh puluh per seratus sepuluh proteinuria positif dua dan oliguria ya. kemungkinan ada akut injury Penurunan ya Jadi kita lebih ke PEB Jawabannya 20A ya. Mengapa? Karena kalau PER PE seringan itu Memang ada peningkatan tekanan darah Lebih dari sama dengan 140 per 90 Tetapi protein nurianya baru positif 1 ya, Dan PER nya Di algoritma POGI Perhimpunan Obstetrici ginekologi Indonesia yang terbaru sudah dihilangkan. Sementara kalau eklamsia ini keyword yang harus ada itu kejang hipertensi gestasional itu tidak ada proteinuria-nya, usia kehamilan memang lebih dari sama dengan 20 minggu itu jadi hipertensi kronis justru. Ya. Kalau impending eklampsia ini dia ada nyeri kepala memang sudah. Kemudian pandangan mulai kabur dan nyeri epigastrik, tapi tidak belum ada kejangnya. Ya kalau hipertensi gestasional tadi usia kehamilan lebih dari sampai 20 minggu, kalau kronis itu kurang dari 20 minggu. Hipertensi kronis baru sebelum hamil itu sudah ada riwayat hipertensi. Ya. Kurang lebih tabel ini wajib dihafal ya untuk ujian kompre maupun UKMPPD nanti jadi lebih mudah ya, kronis lebih kurang dari 20 minggu dan superimpose preeklamsi nah kalau yang lain lebih dari 20 minggu semua istasional preeklamsi, impending oke okay. dari moderator uh, saya sudah 20 soal ya Uh, izin untuk kembalikan ini acara. Iya terima ah. kasih kepada Dr. Rifki ihsan atas penjelasannya. Ya. Uh, sebelumnya uh, sebelum masuki sesi tanya jawab kepada para peserta uh, uh, dimohonkan uh, diharapkan dapat memberikan testimoninya ya di IG Story uh, free class kita malam, pada malam hari ini. Oke okay, selanjutnya uh, kita masuk ke sesi tanya-jawab uh, kepada uh, peserta uh, Dapat memberikan lima pertanyaan kepada uh, pemateri kita kepada Dr. Arathwis Dayanti dan Dr. Rifki Ahwistan Oke okay, yang mau nanya boleh raise hand atau di chat atau langsung uh, unmute mic-nya izin dok, mungkin saya mau konfirmasi soal sebentar dok oh iya, silakan dokter arah, oke, okay, tadi saya lupa jelasin kalau ada yang di ini ya, diperbaiki di kuncinya, ini masuk nggak tampilan slide, slide sharenya masuk dokter masuk ya, oke okay. soal yang ini ya nah, yang ini di di di apa di kemarin kalau nggak salah kuncinya ini a ya bener nggak kemarin kuncinya a ya nah jadi saya revisi ya tadi sudah saya jelasin jawabannya yang c okay. mungkin ada salah komunikasi sama yang sama yang ngetik jawabannya jadi jawabannya yang c ya udah tadi dijelasin udah diperbaikin juga tadi ya jadi je, uh, kuncinya bukan a ya tapi yang c nah c okay. Iya, terima kasih Dokter Rara eh, kepada para peserta tryout. Ada yang uh, tanya atau tanya ya bingung atau ada yang kurang Atau ingin bertanya uh, di oh, uh, dia, Pak, bertanya tentang TPD dua Ya, Dokter Rara, tidak jelas suaranya tadi. Ada dok lagi dok, atau mau ada yang uh, tanya tips and trick uh, UKMPPD kepada, uh, uh, kepada mentor kepada mentor Dokter Rara ataupun Dokter Rifki boleh dipesilahkan. Oke, ini ada yang uh, bertanya dari uh, Clara Venesia bangun Izin, Dok, bisa jelasin tentang grade tetanus? Sudah ada terima kasih sebelumnya, Dok. Um, dipersilakan uh, kepada dokter. Uh, Rara mungkinnya tadi ya, yang menjelaskan tetanus ya. dokter halo halo ya ya halo enggak ada suaranya tadi ya dipersilakan oh, dokter arah saya punya slide-nya saya buka dulu slide-nya ya tentang tetanus oke gimana ya Bentar. ya saya cari dulu slide tetanos mm -hmm. uh, mungkin selagi nunggu ini boleh pertanyaan satu lagi kalau ada yang mau tanya <coughs> Oke ini ada pertanyaan dari uh, Galang Samudera Terima kasih Kak izin bertanya Terkait teknis soal UKMPPD Apakah ada pembagian khusus mengenai Proporsi jumlah soal Kak Misalnya Stasemayor lebih banyak daripada minof. Terima kasih uh, Mungkin uh, Dr. Rifki bisa uh, dijelaskan Tips and triknya Baik uh, Terima kasih untuk proporsi sebenarnya itu tergantung dari kesepakatan uh, panitia PNUK KNPPD ya jadi kalau jumlah juga itu sebenarnya kan berubah-berubah dari 2019 rasanya 200 soal di 2020 jadi 2000 cuma 150 ya tapi memang kalau untuk pembagian dari eh uh, komponen itu nanti sebenarnya ada pembagian dari sistem populasi atau populasi dari case pasien ya, dari uh, stase, sistem organ ya variatif jadi kalau uh, untuk ya nanti uh, saya cari dulu filenya uh, untuk contoh gambaran ininya Uh, mungkin ke dokter um, ke moderator dulu aja uh, nanti kalau nanti saya ada file contoh proporsinya sebenarnya saya cari dulu izin itu moderator oke okay, terima kasih uh. dokter Rifki uh, atas penjelasannya jadi uh, sebenarnya untuk proporsi ini ada ya uh, pembagiannya ya nanti uh, bisa di share oleh dokter Irfqi uh, untuk uh, kan atau masih kurang jelas Persilahkan, gak apa-apa, gak usah malu-malu Izin moderator Udah ketemu nih. Ya, contoh file ini, tadi. Mm -hmm. Baiklah, kalau masih belum bisa. Nah, ini contoh kalau proporsi ya. Sebenarnya memang berubah-berubah. Jadi nanti kalau dia tuh dibagi ada persistem. Nah, jadi memang kalau dari proporsi mayor memang terlihat di sini lebih uh, besar ya untuk karena sebenarnya mayor kan kayak penyakit dalam atau anak itu kan ada kardiovaskuler, respirasi ya, gastrointestinal, bahkan reproduksi ini bisa 25 soal. Jadi kalau memang mau istilahnya main prioritas, prioritas kalau bisa memang yang mayor lebih dikuasai ya. Ini kalau Tapi justru kalau kita bagi mayor minor Kan sistem stasek kita tuh uh, Kulit masuk di minor kan uh, Justru 19 ya Cukup banyak kalau kita bandingkan dengan Kayak ginjal hipertensi yang justru masuk mayor Di bedah maupun di Anak maupun penyakit dalam Dan kalau untuk minor Memang sebenarnya kayak, kayak forensik ini tiga kan? dan ini kayaknya memang sesuai dengan SKDI ya karena kalau kulit itu kan kebanyakan SKDI-nya 4A jadi memang dia cukup dominan dibanding kalau dengan seperti misalnya forensik nih yang kompetensinya memang visum ya kalau kita yang sering sering ternatologi kurang lebih seperti ini sih kalau proporsi ya dan ini berubah-berubah, kalau AIPQ uh, batch 1 kemarin Januari 2020 itu 200 soal tapi justru di UKMPPD sebenarnya dia cuma 150 soalnya kurang lebih uh, itu sih pengalaman dari uh, kami ya uh, silahkan uh, mungkin kalau ada pengalaman tambahan dari moderator atau dari dokter Rara mohon dibagi juga uh -uh. Oke, okay, uh, udah cukup terima. sih dok sama uh -huh. sih sebenarnya soalnya dokter uh, dokter Rifki ini kan UKMGPD base 1, kalau hmm. saya karena terhalang covid b 3 dok, jadi yeah. <laughs> jadi dokter lebih yes. lebih duluan, tapi untuk secara keseluruhannya sama kayak gitu mirip, karena mungkin kan memang satu kan yang ngaturnya itu orangnya ya itu itulah yang ngaturnya jadi hmm. ya pasti dari tahun ke batch ke batch seret sama mudah-mudahan untuk yang adik-adik juga nanti batch 1 2021 ribu dua puluh satu lebih lancar ya. Hmm. Ya. batas lulus galang Samudra batas lulusnya kalau saya 66 kalau sama aja kalau nggak salah semuanya kayak gitu 66 ya kan dokter oh. 66 uh, kalau batas lulus memang ada isu juga katanya itu passing grade dokter Ininya, hmm. kalau di A, tahun 2019 itu ceritanya malah 65 tapi di angkatan kami di kalau nggak salah 67 itu jadi sebenarnya memang jangan kalau bisa targetnya jangan uh, main uh -uh, KKM karena fluktuatif sih lebih kayak mana misalnya kalau kita TO kalau bisa TO yang hari ini lebih baik dari kemarin dan yang besok meningkat paling enggak ya enggak turun-turun drastis -turun nih. Kalau nah. kalau uji uang Palembang tuh jangan timbisnya nih. Aneh. Misalnya minimal lulusnya 66, hmm. targetnya 66 jangan, jangan timbisnya. 67 lah target, 68. Dan join Genom ya, Dokter Rara. Ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, terima kasih Dokter Rara dan Dokter Rizki tips and trick bagus sekali ya menarik sekali uh, ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup penjelasannya dari dokter Arah dan dokter Rifkin oke okay, kalau nggak uh, ada uh, kita tutup tapi sebelumnya kita dokumentasi dulu ya uh, bisa hidupkan uh, videonya teman-teman semua kita ambil uh, dokumentasi untuk request pada malam ini Mewakili cewek-cewek, dok. Bentar, kok ah, kecil, ya. ya. <laughs> gitu <laughs> Ya, ya, benar, benar, benar. Oke, yang cewek-cewek, pokoknya -cewek. kecil, dok. Kali, dok. Ya, oh iya, yeah, benar. Oke deh, oke ya. Uh, kayaknya ada ya, langsung aja, ya. Oke, okay, satu, dua, tiga, cheese. Oke, okay, sebentar ya. Satu lagi. tuh dua, tiga, cheese. Oke, okay, mantap. Jangan lupa testimoninya ya, di IG ya. Dan uh, kalau mau uh, dapat penjelasan yang lebih menarik dan lebih uh, asik lagi, uh, yuk JN Genom. Oke. Okay. Baiklah, uh, terima kasih atas uh, partisipasinya, teman-teman sejawat, pada malam ini. Uh, semoga UKM PPDB 1 nanti uh, lulus one shot. Oke, okay, amin. amin. amin. Oke, okay, uh, saya uh, Evin sebagai moderator pada malam hari ini. Uh, undur diri dan terima kasih kepada dokter Rara dan dokter Rifki atas penjelasannya saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.